serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangal seputar Leslaw tentunya Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada info resmi dari Bang Ariel para sahabatnya soal DDLS Gator yang akan tampil di acara Amin Awards di ugahan akun Instagram Bang Ariel, persahabatnya satu jam yang lalu, ini menggunakan sebuah postingan info bahwa Dini Olasti Gejora, ini akan hadir sebagai bintang tamu di acara Ami Watch 2021, nih ya wow, hari Senin tentu tanggal 15 November 2021 ribu live on air pukul delapan waktu Indonesia Barat. Nasyalla bangga persahabat ya. mudah-mudahan saja di dalam wasi tampil tentunya memukau dan mudah-mudahan selalu lancar dan dipermudah apapun tentunya yang dilakukan oleh idola sayang kita. Ada kalimat Wilson juga yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah Jangan lupa besok malam ya Mantur itu Sudah resmi banget ya dari Bang Ariel Bahwa di LRCT Jora besok malam akan tampil Di acara Ami Award 2021 Yang akan hadir di RCTI Banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan Dari para sahabat Yakni dari akun Instagram Isnai Mbek mengatakan Bismillah Bunda BBL bawa piala Ami Pasti nonton ada Lesti Katanya tuh, Semangat banget ya Kalau ada Dede Lesti Mudah-mudahan saja dari seginya Bumil Dan dikabarkan sih bahwa di Lesti kejora Ini menang bersahabat ya Dan akan membawa pulang piala penghargaan wow, Semangat banget ya Mudah-mudahan tetap optimis dan tetap selalu kompak Dan solid mendukung yang terbaik Untuk Dedek Lesti maupun kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya juga bersahabat ya Kita lihat juga nih ya dong Dari guysnya Bang A Ya, ada sebuah postingan terbaru nih Bersama Kak Rizky Makeup Yang sedang tertidur ya Koncoku kerjo lelah ini Rizky Makeup katanya tua <laughs> Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu sehat mereka Dan tentu hari ini Dede Alesti dan Kakak Bilar ini lagi syuting bersahabat ya Sepertinya sih, syuting iklan yang dikabarkannya bersahabat ya Mudah-mudahan semuanya lancar Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan Amin Ya Alamin dan kita lihat juga persahabat ya berikutnya Perhatikan dengan ini Wah ada kabubah Alfian juga nih persahabat ya Ada Dede Alessi ada di Al uh, aduh cantik banget nih persahabat ya idola kita Kata Kak buba Alfian Lagi bahagia nih katanya tuh Iya dong kata Dede LSD Persahabatnya Masya Allah Iya dong lagi bahagia banget ya hari ini Alhamdulillah Rezeki selalu ngalir Mudah-mudahan berkah barokah Untuk Dede Lesti dan Kakak Bilar Amin Hingga banyak sekali menuai pujian Banyak dibanjiri komentar yang sangat luar biasa Diberikan dari para fans sejati Yakni dari akun Ericapo underscore mengatakan Masya Allah Allah cantik banget katanya tuh, <laughs> luar biasa memang idola kita ini persahabat ya, parah banget cantiknya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari aku, aja 7329 mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah Tabarakallah, Dedeng gulis, anak emak lagi kerja ceria bener katanya tuh bahagia banget persahabat ya dari di Dinado Safarina ini mengatakan, Masya Allah meresahkan cantiknya tuh banyak sekali pujian yang diberikan dari fans fans sejati untuk idola kesayangan kita yang selalu tampil cantik, yang selalu tampil ceria dan selanjutnya juga bersahabat ya perhatikan juga ini, aduh gak kalah romantis bersahabat ya. Episode cinta awal Leslar hari minggu ini Selalu membuat kita bahagia Perhatikan di belakang Itu adalah pop dance dan Irosmala Dewi Yang gak mau kalah romantis dengan Lesti dan Bilar Hingga perhatikan persahabat ya Lagi romantis-romantisnya Ini diganggu oleh kakak dan dedek Lesti Kecoran di persahabat ya Memang ada aja kelakuan Yang selalu membuat kita ketawa bahagia tuh Yeay kalau kata Dedek Lesley, Cie lagi pacaran katanya tuh. <laughs> Mudah-mudahan saja keluarga Lesley selalu bahagia dan selalu memberikan kejutan-kejutan baik, kejutan-kejutan bahagia untuk kita semua sebagai fans sejati dari Lesley. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Gallery Underscore. Ada kalimat caption yang dituliskan Fix, mimin pindah haluan Ke dan katanya tuh Aduh, cute banget di persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain Diberikan dari akun Dan Kusuma Wardani Mengatakan ngakak banget Katanya tuh, sudah lihat pubdance ini Gak bisa seneng katanya tuh <laughs> Luar biasa banget persahabatnya. ya, mudah-mudahan saja Tentunya Kita selalu bahagia melihat Kebahagiaan dari